eh si jam sa menek kita ya, tahu yuk min mana muter-muter harus apa Bae, sih Jukanya ngecek cinta yo yo tentukan suku pertama rasio rumus suku ke n dan suku ke 8 dari barisan 128, 32 dan 8. Berarti ya ampun tugas sekolah bekal, cuman ini hari nyungkul aja. Ya. Tapi kalau oh, kayaknya aku udah bisa, aku udah optimis Bahwa Allah aku anang ngonyong Bismillah, anjada wajada Amen, terus kerja Suku pertama U1 sama dengan A sama dengan 1, 2, 8 Kuno solo terendir aja, turun oli sama sekali ko. Iya kena kesepi ya ini ke sepi, dia sepi, sepi. Iya kok, tinggal pusing deh, kayak dia, aku pemasukan. Aku maning, wing, ih penolak sepi, dipalah. Ih ya, maning sepi. gua dipalah mana nih, iya nyampe wingi ikan aku, lumayan seketewu wuh, kena botoku kue, jajan. Iya, kita tidak pun apa ya RT ya tapi urutan tuh RTnya lewat anak lewat, kaya kasih cinta, benar tidak ini bahkan cerong kok. Dan karo semila ya, sampai tampilan ya. Iya iya, kami kayak anak nih. apa ngerti? Ayo ikan. mau Bos takak. Bos. pada setelah menikahkan oh, orang-orang bercos orang-orang akan melebu orang-orang nah, pada sesuai orang pada bisa jauh lebih duit, duit apa, Primen? jadi orang-orang akan jadi siji kalau pangkalan juga, Primen? aman, bos tapi warung pada tutup pangkalan pada sepi iya, bos nyong tidak ngerti, orang peduli pokoknya kuduannya duit menutup setoran bose paham? paham bos paham paham cok isi motor besar kayak kayak pasar nih kon krimen pasar aman bos aman aman tuh celaka maaf bos mau nyoli duit ngomongan Mung tapi jalu pengemis nyolong melas aduh bisa neng melas lah kayak gie takut taket Kon kayak mikir bosen disit, aja ngopo pengemis disit. Orang beres, tata nego gue kon berarti. Malas si malas. bos, malas-melas. Bos ada butuh duit, ngonutup restoran. Paham? paham? Paham bos. Aja maning-maning. Siap, ya, bos. <coughs> Tapi makasih bos, pokoknya pada tutup. Kurang, bos. Orang pada bisa jalanin duit. Orang pada ini dagang, pada kurang tuh ah, ampun bos, ampun bos, ampun bos. ya kaya, bisa jauh duit kaya. bos, sepi. pasar pada, pada, pada orang nangkat. karena lockdown. Kaya supir angkut pada nganggur tarikan sepi, up, nyorang nggak peduli, pokok dana duit, siap bos menutup Gunut kotoran bos, izin, ngerti, paham, izin, saya komprimen kayak rambut, kayak sintiropi ya kaya kia, ampun bos, ampun bos, ampun bos, apa apa beres, wis bis, apa beres, kape, tuh, kirimin ke bos, laporan bos besar, urusannya nyong emang kepri men, hasil dinakie. kie mau orang pada bisa jaluki catah bos goblok kabeh kawan kawan kabeh disit dari gembel tak angkat dari preman narik ke setoran becus remu remu pada, isi pada uri pengen urin porak pengen bos arik kepengin pengen kerja sih bener narik ke setoran pokoknya esok nyong hidupnya kuduannya setoran nganggok setorin bos besar Isin -isin Faham? Faham. No, kayu. Aja ngisi-ngisi nanyong, paham? Paham. Ma'ayo hari tulan mana cekalampo yang disit? Penune ora khawatir, apa kan lagi sibuk, jadi Yune sih bertanggung jawab jaga tidini Yune. Iya yuk, cintara doa iki. Harus Intan, harus nila Mumu terdesak toh. Iya, orang apa-apa mau simpan tiang, kok yang penting. di love dong. Kampang bagu aja gue bikin sekalian klesir. Yo! Kau malah ada yang dirasian. Dikira cabai-cabaian cape temenan. dan Lagi usir kayak gie. Baru-baru daya bagus. Ya udah lah. Tinggalkan cabai-cabaian takut untuk miantan. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> oh, ya onye. Sok tau. Paling tulen mau lu yuk. Yuk. Oh sore, Yo. Nggak buku ritmane Oli. Oli. Sementing. Kalian cukup pengen kali ini. Iya yuk. Coba jauh ganda enak eh. iya, yeah. ja, yeah, ya? Iya bener Iya Astagfirullah, udah lagi puas ya Sekali-kali Iya coy kentir dewan Iya yuk Hoi, oh! Pak Mendik. mancing. Iya, sekalian Kepurit. Mancing apa? Nong-nong sudah Ngomong-ngomong perkembangan target primer Target aman Ming. Ucang pleasure, kotok. Lah kon berenes terus kutuk kok. waduh kek, pan melu ora. Pan melu. Wis sing nang dia sing ngindia. Lah dari ngono ngurak kudian bu. Waduh kek. Wis mana bemeng manjing? Per papa? Halo, jalan. Oke, okay, aman. Oke. Okay. kita sampai kak, buang kurang, kita beri-baik siap, yuk dapet lak, disini lak karep bu, mau darbeole eh, hari sore rame tuh udah, ini iya halo halo Main, bos, barang bus anak, oke. Posisi tempat biasa, iya, oke. otw oke. Siapa nyeng? Bilang, yuk, kas, yuk, makan. Oli g, urus apa yan? Iya, cakap aku, bos. Bos ini namanya bos besar. Siapa? Oh iya, iya, aja wis ya anak gua pada mangkat narik setoran orang di nak botong beres kau dan posisi masing-masing lagi pada jalur si benar di menang ya wes oke okay. Beres, beres, men. Di laporan. Ini men. misi Pernyataan, ini Ini benar, ini Oke, barangnya. Ini Oke, siap-siap. tirenan nah warga dasar sama nemah nah waduh kek pasaran usmari rame cilik silik dan bala lelawis nah perempuan perempuan busetok orang kan jalan uki be nah iya orang gos iya kek mau masih kesel kek nginung si puasa, berdua akhlak saya pun berdua akhlak pun berdua dosko hahaha Wes wes wes ke restoran pimeng, restoran ini bos lebih ya. apa Ya ini kita sehat, sehat. Alhamdulillah lingin maning kok? yo, aja terus. yes. enak nemen yang? anak baik baik, kuasa ora ora ora eh, ya, sangat lih, sedutut ya di kok, apa no, kayak kalau ulang tahun, pesta di eh? Kita harus musim dipecat, Pak. Ya, ya, Eh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Wah, ya, ya, ya, Apa ya, caldo? Iya. ya, ya, ya, kok ya, mah. ya, ya, ya, ya, ya, Batu kasar kayak menumpuyup kalau Oke, nena apa sih? enak Ih, ana apa bakal alam Apa Tarik. Orang-orang sikit iya mau saya di situ botong, ini kipan luna tolong diawasi oke okay, siap klik siap siap, siap. ya okay, wis oi saram maaf mas karan ini judi saram eh konwani tak tembiling si san orang mas nggak rawan nih, dikon jawab mana nih? aku kilo, mencet. Gimana iba ke kan? Aja mas, coba soalnya lo rotok. Orang oros, dia mana? Ke kia no. Mana balik? Wis wis, aja macam-macam keruwung kakek. Oh, woi Tambah jawab. Terima. Maaf mas, ada emosi. Eh, ya tapi Gagasari saya jadi rame nge ya, nge nge Iya, nggak nge rame, kenal tau betul sih? Iya, nyongki karimah betul, aku papire, aku kasih Nyong Nyongkali karimah betul, karo mama setok, orang li karong lain, dimi papihae Lah bisa naroli karong liya? Ruh. Iya, ciri papihae, kayak bahaya, mau katakan apa-apa Jadi karimah betul, nyongkai kok lebih jaga Lah gani ga ikali tapi kan noh, tetep dijaga tuh? pun penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, apa penelitian, <tuk> halo, penelitian, hasil iya, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil bener hasil penelitian, hasil penelitian, hasil penelitian, Iya, serius. Mau gendang minuman terus dikombinasikan. Iya, bisa ya? Ya, aku di mana ya? Ya, kena mana ya? Iya, iya, iya, kok Iya, bisa dapur. Pimen, nih, siapa? sapa Sintan. Sintan ke Pimen. Sintan sakral. Ih, nih, ihrani. iya, ini panjangnya gimana? Oh, melu ya? Iya, wis pakai baju impan di kenapa, kenapa? Dan, dan, dan, kenapa Intan? dan, dan, bukannya aku kue, dan, dan, dan, saja intan bisa turun maning. jadi papa, saya bapak oh, kalau yang istirahat kan dong ya sakit-sakitan harus nah nyata um, mati rek menge Thank <laughs> you. Iman, situasi kondisinya aman. Aman bos. Situasi dan kondisi aman bos. Kp belajar, kuasai Bagus, bagus. Ya bos, bukti syakim bisa ngesingkin lah bos. Oh uh, bagus, bener bos. Sampai mau anak putra si kena sakau. <tis> Kami siap membantu bos, sampai bos. <tis> <tis> <tis> Hahaha, oh, bawa Kalangan, kudu disikap. Reputasi nesyakim. Kau hancur. goblok kau sakau. blok Kau blok apa? narkoba nyampe sakau. Bisa lari, kandidat <San> terus kafe. Hai, <San> pada gede-gede, jaga badan. bisa ya pakai tato, bener. Rai hai, hai, hai, hai, narik setoran orang becus, kancennya dia kena narkoba kinder bos besar ngerti simpan tanggung jawab siapa? sing isin siapa? si kena siapa? awak pada gede-gede kabeh kris pada siap dari giembel apa? Eh! Ya pakai, cus. Iya, kerja nih, kok? Baik mana? Tok kerja informasi iki tenggus ring besar. Bang! Ah! Guys di Cina. Koko. Ada sampai si pengedar kunyuk ngobrak-abrik nama baiknya pos besar ya, Dewan. Eling, kawan-kawan KB pada diangkat di pos besar, saking gembel, saiki nyekel wilayah. Jaga semua notok be, orang betul 파워가 너무 굵기로 얘기했죠? 원래 240점 200분 200분 200분 200분